Sekarang di negara Ukraina lagi ada invasi besar-besaran dari Rusia dan Anda masih tahu bahwa presidennya Zelensky masih terkenal sekali ya. MKR yang mutiara, keluarganya juga sudah mendatangkan bisa datangkan mengimpor ya. Adiknya Zelensky yaitu Denys Snow. <laughs> Baik, undangan berikutnya puisi yang akan dibawakan oleh Bapak Sudarno yang biasa disebut sama teman-teman Bapak Denys Snow untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan monggo bapak tercinta seniornya kepada teman-teman-teman-teman. Dan biar orang pertama yang ada di sini. Tepuk tangan yang sekali lagi untuk mas Basno monggo. Mama ora sini kabua, enggak kabua lho. Enggak sini, ini enggak sini, ya. Lagi live vlog ah. Bagi live vlog Dering apa Legend. Banyak yang menantikan <laughs> ada <Masko. laughs> Sambil menunggu persiapan dari Kenzo musik kita akan ceritakan sedikit tentang industri yang akan dibawakan oleh Bapak Dylan Snow, yaitu Tanah Tumpah Darah. <guluh> Itu, mudah-mudahan, ini bisa membawa kita, dia ya, semakin patriotik tentang kebangsaan kita dan kebangsaan Indonesia. Bagaimana, kan, <guluh> Jadi, Bapak Ibu, silahkan mendengar. Yang masih jauh silahkan bukan merapat yang sekali lagi yang masih belum belanja silahkan Aneka pernah pernik boleh dari kue juga ya yang disediakan di pasar di dan yang masih belum kopi masih bersedia di warung makmewe yang menyediakan serba seribu baik kopinya ataupun kuenya jadi jangan suka-suka anda untuk datang ya warung di suka selatan dan itu selama tiga malam 3 malam malam kita full beliau hadir di sini ya kan untuk memberikan kemurahan dalam hidangan kesuburan. Bagaimana Saudara? Oke, okay, baik. Monggo Bapak Dilesno. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mana lupa daraku, kuat Arya Sudarmo, suci, sangar, aku tak ingin melihat langitku kalah tersungkur oleh batu. Tak ingin melihat bangsaku jatuh tenggelam, dalam kehancuran. Merdeka! Dengan tekad segi langit untuk tanah ini, aku rela bekerja. Caya diriku mengusok saat itulah semangatku semakin berkorban selama mencari masih menyinari. Saya tertipu, mengelamatkan, melindungi, dan mempertahankan, walaupun hingga menyatu dengan tanah negeriku. Saturan. Wahai penerus bangsa Bulatkan tekadmu Berkebarnya bagi Batu karam. Keraskan segala usahamu Dan keraskan pula suaramu Bapakku akan selalu mengiringi untuk tanah negeri ini. Setiap hari aku tidak ingin lagi melihat ibu berdiri tersiksa hati. Kita untuk tahanan berat sama-sama di bingung ringan sama-sama kita jadi, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh malam ini kita beringati puteri tujuh puluh tujuh tujuh belas Agustus dua ribu dua puluh dua sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka! Merdeka! <tuk> <tuk> <tuk> Masih yang fokus sekali mudah-mudahan dari musik sendiri Berikan arti tersendiri buat kita semua, akan kecipaan kita kepada bangsa kita Dan mudah-mudahan tahun depan bapak juga bisa memberikan lebih baik lagi untuk puisinya Sekali lagi beri aposanku ya, untuk Bapak Sudarno Dengan puisinya, tanah airku, tanah tumbah darahku Baik, selanjutnya